Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil ala alamin. Allahumma salli wa barik sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Al Fatihah bi la qabli wa tamam min wa ila hadratin nabil mushaffa Muhammadin sallallahu alaihi wasalam wa ila hadrati ila ruhi Syekh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al, al Fatihah. Para pemirsa semuanya, dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita akan, uh, saya akan membacakan Ikhya Ulumitin, uh, meneruskan yang kemarin. Beda kitab biasanya beda halaman ya Kalau di kitab saya sih halaman keempat ini Bismillahirrahmanirrahim Wayastamilu rubu ibadati ala kutubin Ini kami sengaja saya maknani sedikit demi sedikit Jadi panjangan bisa memaknani Kalau bisa panjenengan memaknani punya kitab dua jadi yang satu dimaknani, yang satu itu untuk latihan. Untuk latihan membaca kitab Ihya Ulu Middin secara kosongan. Jadi jangan hanya sekedar apa itu, memaknani saja, jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wayastamilu dan mengandung. Rubu'ul ibadati beberapa, rubu'ul ibadati seperempat beberapa ibadah ala kutubin atas 10 beberapa kitab di kitab-kitab itu kalau diterangkan kitab kitab itu artinya kumpulan jadi di sini nanti pada pembahasan tentang ibadah rubuul ibadah itu diterangkan oleh Imam Ghazali 10 pembahasan 10 kitab atau kumpulan-kumpulan kita -kumpulan. kitabul ilmi yang pertama adalah kitabul ilmi kitab ilmu. Kalau kitabu, bu kalau dibaca apa menje, e, dibaca rofa berarti menjadi khobarnya membaca yang mahduf. Tapi kalau kitabu bu bacanya kitab bi berarti menjadi badan. kita ilmi kitab ilmu. Wa kitab bi akoidil dan kitab beberapa akoidahnya akoid nanti diterangkan musonif di apa itu <tuh> berikutnya beberapa koidah koidahnya akidah ini dan kitab beberapa koidahnya akidah dan kitab beberapa rahasianya tohero asror itu artinya hikmah apa hikmahnya, Tuhan? Waktu kita asrari solat dan kitab, beberapa rahasianya solat, kumpulan beberapa rahasianya solat, dan kita diasroli zakat, dan kitab Beberapa rahasianya zakat, dan kita diasroli zakat, dan kitab Beberapa rahasianya dan Wa kitab bi asraril haji dan kitab beberapa rahasianya haji. Wa kitab bi tilawatil qur'ani dan kitab ahlak membaca quran. Wa kitab al dan kitab beberapa zikir. Wa da'awati dan beberapa doa. Saya kalau memaknani beberapa itu artinya jamaah. Kita bitar tibil aurodi dan kitab mengurutkan beberapa wiridan fil fil di beberapa waktu. Jadi kitab men men mengurutkan beberapa wiridan wiridan itu aurat aurat itu di setiap waktu. Nanti diterangkan musonif semuanya di apa di pembahasan yang lain wa amar rubuul adat dan adapun seperempat beberapa adat atau kebiasaan hari harian adat itu apa itu aktivitas manusia sehari-hari itu maka mengandung ala asroti kutubin atas sepuluh beberapa kitab di sini nanti akan diterangkan tentang uh, 10 pembahasan. Di antaranya Kitab Adabil Akli, Kitab Akhlaknya Makan. Jadi orang itu kan apa itu uh, kalau bisa itu makan itu pakai akhlak, jangan asal-asalan. Kalau kita kalau kita mempelajari kitab kiaulumuddin ini ini kalau saya pahami ya. Ini kitab ini kitab tasawuf. Jadi walaupun Musonif itu menerangkan tentang fikih, di awal-awal ini kan menerangkan tentang ibadah, tentang muamalah dan lain sebagainya. Tapi beliau menyandarkan pembelajaran-pembelajaran eh, fikih di apa itu dicampur dengan tas, tasawuf. Hmm. Pertama kali itu kita eh, akhlaknya makan orang Orang kalau makan itu jangan asal makan Tidak ada orang yang makan Apabila makanannya itu tidak dibacakan bismillah Kecuali setan itu masuk Jadi pernah suatu ketika ada seorang sahabat yang makan Di pertengahan makan itu Rasulullah memperhatikan Kemudian Rasulullah senyum Lalu Rasulullah ditanya Ya Rasulullah Kenapa panjenengan senyum? Rasulullah mengatakan, saya melihat, uh, saya melihat uh, orang itu makan di pertengahan makan, dia membaca bismillahi awalahu wa akhirahu, kemudian ada setan, ada setan yang keluar dari Dari perutnya, jadi kalau panjenengan makan tidak baca bismillah, secara otomatis setan itu akan masuk, setan itu akan masuk di organ tubuh kita. Supaya setan itu enggak masuk, caranya usahakan makan itu baca bismillah. Insya Allah nanti akan dikuat tuntas tentang musonif dalam pembahasan tentang adabul akli. Wa kitabu adabin nikahi dan kitab ahlaknya nikah. Orang nikah juga begitu Nikah jangan asal-asalan. Hmm? Kalau panjirinan nikah, ini menurut wasiatnya Rasulullah dulu. Rasulullah itu pernah apa itu? Menasihati Sohabat. Apabila engkau punya anak perempuan, nikahkan, nikahkanlah dengan Sayyidina Osman. Nikahkan dengan Osman. Ini bukti bahwasanya memilih calon menantu. Itu usahakan gitu. Yang pertama adalah solih. Atau solihah. Jadi kalau laki orangnya baik, agamanya baik itu, akhlaknya baik itu, nomor dua itu orangnya dirmawan. orangnya kaya, Saidina Utsman kan kaya, orangnya kaya dirmawan. gitu. Kemudian agamanya bagus, kemudian nasabnya bagus, keturunannya bagus. Jadi jangan asal menikahkan. Makanya Rasulullah untuk menikahkan putrinya yang namanya Rukoyah mendapatkan Sayyidina Utsman bahkan beliau menikahkan Rukoyah dengan Sayyidina Utsman itu atas Wahyu itu. jadi Rasulullah mendapatkan Wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril disuruh untuk menikahkan putrinya mendapatkan Utsman setelah Sayyidina Rukoyah wafat kemudian Rasulullah pun menikahkan lagi putrinya yang namanya Ummu Kulsum didapatkan Saidina Osman lagi Berhubung putrinya Rasulullah udah habis Rasulullah mengatakan Seumpamanya eh, Seumpamanya eh, Putriku wafat Wafat lagi dan aku punya putri lagi Tentu putriku akan kunikahkan Sama Osman Ini bukti biasanya Menikahkan atau mencari calon menantu Usahakan orangnya Itu yang punya empat karakter Satu Orangnya akhlaknya baik, agamanya baik, nomor dua eh, orangnya dermawan, kaya, dermawan, eh, nomor tiga nasabnya nasabnya baik, dan yang terakhir adalah orangnya ganteng atau cantik. Mencarikan menantu itu seperti itu, jangan asal-asalan, jangan, jangan yang penting payu, kadang-kadang panjenengan itu nikahkan anak itu yang penting payu, payah itu salah itu, nggak ya, bener ini, harus dipilih. Apalagi kalau anaknya masih perawan. Anak itu kalau perawan, boleh dipaksa. Ada syaratnya lo itu. Ada syaratnya. Harus sekufu. Kalau nggak sekufu, nggak boleh. Nggak boleh itu. Hmm, jadi putri panjangan kan cantik. Didapatkan seorang lelaki yang jelek. Walaupun dia kaya. Nggak boleh itu. Haram itu. Makanya Rasulullah pernah mengatakan Alikum mukafaah Ali mukafaah uh, kalau bisa itu ya, nikah ya cari yang sekufu, jangan asal-asalan. Wah kita wah ahkamil dan kita beberapa hukum bekerja. Jadi nanti musoni akan menerangkan tentang pembahasan tentang kerja kerja yang baik itu bagaimana. Semestinya kerja itu kan harus harus cari pekerjaan yang halal nggak boleh hukumnya nggak boleh pekerjaan yang haram hmm. pekerjaan yang haram itu ya seperti kerja apa itu eh, di tempat karaoke kan haram hmm. karena di dalamnya itu kan ada perempuan-perempuan nakal minum-minuman keras ya. kerja di tempat diskoting ya. kerja apa menjual dirinya gitu ya haram jadi kerja itu jangan asal kerja tapi kerja yang halal lagi pula usahakan Kerja itu cari pekerjaan Yang kira-kira pancingan -kira bisa ibadah Lu pancingan kerja Di tempat yang pancingan nggak bisa ibadah Ini salah Kadang-kadang ada orang itu Jauh-jauh nyampe Korea Nyampe di Korea walaupun gajinya 30 juta Tapi tidak bisa ibadah Itu salah itu Apa manfaat Solat satu rokaat Saja dibandingkan dengan dunia seisinya Itu nggak sambut ampu deh. Lebih utama satu rokaat, jadi jangan asal-asal kerja gitu. Pokoknya usahakan kerja itu yang halal dan kerja itu yang kira-kira panjangan -kira bisa melakukan ibadah. Kalau ada pekerjaan yang panjangan tidak bisa melakukan ibadah ya jangan. Apalagi kadang-kadang ada orang bekerja, eh, bekerja apa? Eh, kemudian pekerjaannya itu. Semisal ya, perempuan kerja di pabrik, kemudian di pabrik itu diwajibkan tidak pakai kerudung. Eh, jangan. Tidak pakai kerudung kan berarti dia melakukan maksiat. Enggak boleh. Wa kitabil halal wal harami. Wa kitabil halali dan kitab halal wal harami dan haram. Nanti diterangkan musonif tentang halal-haram. Jadi yang halal kita halalkan, yang haram kita haramkan. Enggak boleh terus acak-acakan, ngawur. Maulid nabi yuk haram. Padahal maulid nabi kan halal. Jadi kalau ada orang menghalal, mengharamkan perkara yang sudah jelas-jelas halal, dosa itu, nggak boleh. Bahkan itu bagian daripada dosa besar. Wa kitab bi'adabi bati dan kitab. Ahlak berteman. Kita punya teman itu harus menjaga akhlak Di antaranya ahlaknya berteman adalah apa itu senang memberi dan memaafkan punya temen itu ya disedekahi jangan hanya sekedar teman-teman saja punya teman itu disedekahi dan apabila teman kamu itu melakukan kesalahan dimaafkan jangan tidak makanya nggak bener itu ada orang bilang gini hutang hutang teman-teman uang uang teman-teman uang nggak kenal teman itu apa itu ngawur itu nggak boleh Teman itu kalau bisa itu di atas segala-galanya Lebih-lebih keluarga Keluarga di atas segala-galanya Kalau uang nomor 99 nggak boleh mencari itu Uang-uang Teman-teman Hutang harus belajar dan sebagainya Jangan gitu Ya kalau kita berteman Kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik Dan apabila teman kita ini Menyakiti atau mendolimi Dimaafkan jangan sampai tidak wal dan bergaul ma'asna bersama beberapa golongan manusia orang itu kan kita orang ini kan di tengah-tengah masyarakat ya jadi masyarakat kita ini kan global ya sangat apa bermacam-macam di saat kita berteman dengan non muslim bagaimana gitu di saat kita berteman dengan orang Islam bagaimana? Apakah mendoakan non-muslim itu haram? Tidak. Tidak. Mendoakan orang non-muslim itu nggak apa-apa. Dengan syarat doanya tidak memintakan ampunan kepada Allah. Kalau doanya memintakan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa mereka nah itu haram. Tapi kalau mendoakan orang non-muslim biar mendapatkan hidayah. Biar hidupnya dibaikan sama Allah Biar dimudahkan permasalahannya Enggak apa-apa Yang diharamkan itu adalah Mendoakan non-muslim Supaya dosa mereka diampuni oleh Allah Itu enggak boleh harap Apalagi di saat kita bergaul dengan orang Islam Dalam sebuah hadis itu Al-Muslim akun muslim Jadi orang Islam itu ya saudaranya orang Islam so mamanya panjengan-panjengan punya teman kemudian teman panjengan ini apa itu uh, uh, punya hajat semisal Usahakan dibantu bagaimana caranya panjengan gak usah khawatir kalau perlu toh berani segala-galanya sama teman lebih-lebih teman-teman yang ada di grup ini Yang ada di facebook ini semisal ada teman yang punya masalah selesaikan masalahnya atau mungkin ada teman-teman kita masih jomblo tidak punya istri atau suami palingan usahakan carikan gitu. Ada beberapa orang yang pandai cari jodoh sendiri, ada beberapa orang yang dikersakan Allah oh, nggak nggak nggak nggak bisa cari jodoh sendiri. Dan memang dunia ini lengkap gitu. Jadi di waktu kita berteman, bergaul dengan berbagai macam karakter orang, coba usahakan pergaulannya ini dengan akhlak yang mulia dan usahakan ditolong, dibantu. Wa kita, wa kita bila usilati, dan kita mengasingkan diri, Kitab usilah itu artinya uh, kitab membahas tentang uh, menyendiri. Jadi kalau bisa ini, kita ini ya jangan terlalu sering-sering kumpul sama orang Kumpul sama orang itu kalau manfaat, kalau nggak manfaat jangan kumpul. Hmm? Jangan kumpul kalau bisa, kalau bisa ya menyendiri di apa itu, kalau bisa kamu itu punya tempat khusus untuk apa? Untuk usilah Dulu itu ulama-ulama itu punya tempat khusus Untuk usilah, dulu Bahkan banyak ulama-ulama yang usilah Di dalam gua usilah Dalam rangka untuk tahakur untuk uh, Menjernihkan mata hati Atau mungkin untuk berzikir Kepada Allah SWT, sebagaimana Yang dilakukan oleh Rasulullah di saat beliau Usilah ada di kuah wah Wa kitab Adabi safari dan kitab Akhlak bepergian, orang bepergian ini juga ada akhlaknya. Itu dalam hadiah syafi'i itu orang yang bepergian yang apa diperbolehkan tidak jumatan itu bepergiannya itu syaratnya harus sunu sebelum matahari terbit lho. Kalau mataharinya sudah terbit orangnya bepergian tetap wajib, wajib itu wajib jumatan, nggak boleh tidak. Bahkan sebagian ulama ada yang mengatakan apabila ada orang yang bepergian, bepergiannya sebelum matahari terbit, maka tidak boleh membatalkan puasa. Tidak boleh. Cuma ada beberapa ulama yang membolehkan di waktu bepergian, walaupun perginya sudah siang, boleh membatalkan puasa. Alasannya di situ ada apa itu, perkara yang merusokkan atau yang meringankan untuk tidak puasa, yaitu berbentuk safar. Kita berusaha dan kitab mendengar, wal dan merasa. Nanti di sana ada apa itu? Ada kitab membahas tentang sama dan wali. Wah kita bila amri dan kitab perintah bil ma'rufi dengan baik, nahi dan melarang anil mungkari dari mungkar. Nanti ada kitab membahas tentang amar ma'ruf lagi munkar yang pasti di saat kita melihat kemungkaran tuh wajib kita ingatkan nggak boleh terus kita berdiam diri makanya seumumanya ada bencana di mana bencana itu yang diadab tidak cuma yang terkena bencana itu tidak cuma orang-orang yang dolim saja tapi orang-orang yang baik juga terkena itu yang asli toh gara-gara di tengah-tengah daerah itu uh, tidak ada orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Maka biasanya kalau di daerah itu jarang banget orang yang amar roh Allah turunkan itu musibah. Wah kita dan kitab ahlak ma'isyah ma'isyah itu eh, ahlak mencari pekerjaan, mencari apa? Mencari pengupok jiwa atau apa biasanya itu? Jadi apa itu bahasa Jawanya sih pengupohjiwo artinya maisha itu ya apa harta benda yang untuk mencukupi kebutuhan hari-hari kita ini namanya maisha atau nafkah lah nafkah yang mencukupi hari-hari kita ini namanya maisha wa ahlakin dan ahlak nabian wa rubu'ul muhlikati dan adapun seperempat beberapa yang merusak. fayastamilu maka mengandung ala asrati kutubin atas sepuluh beberapa kitab. kitab besar ki aja ibil kalbi. kitab Penjelasan beberapa ajaibnya hati Hati manusia ini luar biasa Hati manusia ini tidak bisa dilihat ya Karena hati manusia ini adalah setitik atom Atau setitik partikel yang tidak bisa dibagi-bagi lagi Yang diletakkan Allah di jantung Jadi hati orang itu di jantung Begitu beda dengan orang punya hati, punya hati Hati yang bisa dimakan beda itu itu namanya tikal. Nah, namanya tikal itu Tapi kalau apa itu uh, Kalau hati Kalau hati kolbu Itu letaknya di jantung dan Tidak mampu dilihat oleh manusia Apa itu Semua kebaikan orang itu letaknya di hati Kalau orangnya baik insya Allah Kalau hatinya baik insya Allah Semua kehidupannya jadi baik Tapi kalau hatinya jelek Ya semuanya jadi jelek supaya hati kita ini baik caranya bahan bakar yang kita makan, bahan apa itu pakaian, tempat yang kita gunakan, yang kita tempat, <tip> <tip> usahakan harus dalam keadaan halal wakita birya riyadotin nafsi dan kitab riyadotin nafas Riyadu itu tirakat, tirakat bahasa Indonesia itu melatih, mel, riadotin itu melatih diri, dan kitab melatih diri. Jadi riadotin nafas itu nirakati awak, biar apa itu mentirakati diri sendiri, biar tidak terjerumus dalam dalam limbah kemaksiatan atau dosa wa kitabif ini dan kitab bahayanya dua syahwat apa itu syahwatil batni syahwatnya perut wasyahwatil dan syahwatnya farji di sini ini syahwat syahwat perut artinya itu makan-makanan yang haram minum-minuman yang haram namanya apa itu eh uh, uh, afatnya afatnya syahwat perut jadi orang makan, makan silakan makan, tapi makan itu usahakan jangan yang haram hmm? Jangan yang haram, jangan yang subat, jangan yang makruh, jangan yang gilafulaula gitu hmm? Kemudian Yang dimakan itu jangan subat, subat itu seperti makan harta negara Kecuali kalau panjenengan bekerja di apa itu di negara nggak apa-apa Seperti contohnya jadi pegawai negeri atau menjadi Menjadi pejabat nggak jadi masalah Yang bermasalah itu kamu Tidak jadi apa-apa Kemudian makan harta negara Itu nggak bagus Nanti diterangkan semua oleh Musalif Wasyahuatil Wasyahuatil Farji Sahabatnya Farji Farji itu dijaga jangan sampai kita zina Islam itu lelaki ini kan lebih dari satu boleh dua, tiga, empat gitu. Jadi jangan sampai Kita ini terprosok dalam perzinaan Di antara keharaman lagi itu Kita-kita yang Menggesek-gesek versi kita Supaya keluar sperma, Itu juga kan om, boleh Gak boleh itu Gak bener itu Kadang-kadang ada seorang jumlu, ada seorang lelaki kemudian mereka beli boneka. Kemudian bonekanya dikumpulin. Itu haram itu. Hmm. Haram jangankan no boneka melihat apa? Melihat tembok yang nafsu dan syahwat juga haram. Kenapa haram? Lihat di temboknya ada gambarnya porno, ada gambarnya perempuan telanjang makanya haram. Kitabu wa bi afatil lisani. Dan kitab bahayanya lisan Rasulullah sampai mengatakan Kebanyakan penghuni neraka Itu gara-gara ini Gara-gara lisannya ini Gara-gara eh, lisannya ini Makanya usahakan dijaga Ngomong itu dijaga yang baik Jangan sampai ngomong Agar ngomong Makanya ada sebuah hadis itu Maka yuminu billah wal akhir faliyakul khairan Ngomong yang baik-baik, jangan sampai ngomong yang dosa, eh, yang haram. Kadang-kadang pembicaraan kita ini menyakiti orang. Wa kitab bi'afatil lisani, wa kitab bi'afatil gudubi, dan kitab bahayanya marah. Usahakan kamu itu jangan marah. Ada seorang sahabat datang ke tempat Rasul, ya Rasulullah Ausi ini. Ya Rasulullah berikan wasiat kepada kami Berikan wasiat kepada aku Rasulullah pun mengatakan Latakdub, jangan marah Orang tadi tanya, minta lagi Nasihat sama Rasul. Ya Rasulullah awusini Rasulullah pun menjawab Latakdub Tanya lagi Ya Rasulullah sini Rasulullah pun mengatakan Latakdub, jangan marah Karena sesungguhnya orang itu Kalau marah Maka akal kecerdasan otaknya Itu akan dicabut sama Allah Kejernian mata hati akan dihilangkan oleh Allah Bahkan itu, orang itu kalau marah Pasti akan hilang kontrol dirinya Sehingga menjadikan hati keras Orang itu kalau sering marah hatinya keras Apabila orang itu hatinya keras Maka sulit menerima nasihat Sulit Lagi pula orang itu kalau hatinya keras Kemudian sering marah Jadi gada-gada sering marah Kemudian hatinya keras selain mereka itu sulit dinasihatin maka hati ini akan mudah menarik setan kalau hati sudah diinggapi sama setan maka kita akan dimudahkan oleh Allah melakukan dosa kan berbahaya kita be well well hikdi dan dendam bolehlah orang menyakiti kita Memusuhi kita nggak jadi masalah itu kan urusan dia tapi jangan sampai kita yang disakitin orang kemudian pancingan dendam. Jangan. Udahlah maafkan. Letakkan dada kita ini dada yang jernih. Ya, seluas lautan, setinggi gunung. Usahakan. Jangan sampai ada orang yang kita dendam. Walhasati dan hasud. Hasud itu drenki. Makna daripada hasad ini adalah. Apa itu, derengki atau sakit di hati Di saat ada orang yang dititipi oleh Allah Kenikmatan dan menginginkan Kenikmatan itu hilang Ini namanya hasut. Hmm. Tapi kalau hanya sekedar Kepingin, jadi semisal ya Ada orang melihat orang kaya bagi-bagi uang Kemudian kamu juga kepingin jadi orang kaya eh, Supaya bisa bagi-bagi uang Nah itu enggak masalah itu eh, Nomor dua adalah Seorang yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala hikmah atau ilmu ilmu agama kemudian mereka menghabiskan waktu waktunya untuk apa itu menyebar ilmu agama lahas tidak gitu. tidak ada kekasutan atau kepinginan kecuali terhadap dua orang yaitu man al-tahu Allahumma lan fasalatul Allahu malan, jadi mereka dikuasakan oleh Allah untuk menghabiskan hartanya untuk disediakan kepada umat. Atau. Atau lahu hikmah. Atau orang itu diberi hikmah sama Allah. Kemudian. Hikmah itu diamalkan. Lalu disebarkan. Diamalkan lalu disebarkan. Dan lalu diikhlaskan. Kita. Kita. Kita. Kita. Dan kita. Mencela dunia. Dunia ini hanya sebagai batu loncatan untuk bekal-bekal akhirat. Jadi jangan sampai dunia yang kita miliki atau dunia yang kita injak ini kemudian sampai menguasai mati hati kita. Kadang-kadang ada orang yang hanya masalah fulus itu, teman lu jadi bedon. Orang tua itu nyampe dia korni, orang tuanya. Bahkan yang lebih lagi, istrinya sendiri loh dalam permasalahan uang itu lo nyampe istrinya diputus ini adalah sebuah kesalahan yang, yang fatal kita kita mali dan kita mencela harta Wal di dan bakhil rata-rata orang itu kalau numpu harta sebanyak-banyaknya rata-rata bakhil jadi punya harta itu jangan ditumpu tumpuh punya harta itu ya dibagikan dibagikan dibagikan ya kirimkan ke apa dua apa dua apa ke koroma, sakin jangan sampai harta itu malah ditumpuk-tumpuk. Wah kita bidadil dan kita mencela pangkat wariai dan rija atau pamel. Begitu juga di waktu kita punya pangkat derajat di tengah-tengah umat, jangan sok jangan disambungkan dengan pangkat derajat yang dititipkan oleh Allah kepada kita bisa jadi ke pangkat derajat itu akan hilang apalagi pangkat derajat junyawi empat pangkat derajat yang rohwi kadang-kadang eh, akan dicabut oleh Allah subhanahu wa taala sampai saya pernah jawab apabila kamu belum masuk surga jangan pernah merasa aman kecuali kalau sudah ada di surga silahkan Wa kitabi dan bil kibri dan kita mencela sombong Wa ujubi Wa ujubi dan ujub Ujub itu menghilangkan diri sendiri namanya ujub Jadi apa itu gumun dengan dirinya sendiri atau menyajung pada dirinya sendiri itu namanya ujub Kalau bisa ini kita ini hidup ya usahakan gitu Usahakan jangan sombong dan jangan ujub kita bidamil gururi dan kitab mencela tertipu. Dan kitab mencela yang tertipu. Jadi apa itu usahakan. Jangan apa itu. Jangan jangan ketipu di dunia ini. Di dunia ini kan tujuan kita hidup kan untuk ibadah kan? Kalau ada orang hidup ini untuk ibadah kemudian ada orang kok meninggalkan ibadah untuk dunianya kan kan lucu bin ajaib itu hmm? Wa ya teman-teman semuanya sampai di sini kajian saya semoga manfaat barokah karena besok pagi harus tampil lagi Uh, ini kebetulan kami ada di Batam, tidak bisa apa itu kajiannya tidak bisa lama karena uh, harus menyiapkan istirahat yang maksimal. Saya sudah dua hari <laughs> belum istirahat, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.